Buat kalian pemuda-pemudi Indonesia yang ingin menjadikan liburan yang lebih produktif dan kreatif dalam dunia digital, sekarang adalah saatnya yang tepat. Kali ini Alan TV mempersembahkan Alan TV Holiday Competition dengan total hadiah ratusan ribu rupiah. Selain itu, kamu juga dapat menampilkan karyamu di YouTube Ahlan TV Channel. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 Desember 2020 sampai tanggal 21 Januari 2020. Jangan sampai kelewatan ya. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram kami di ahlantv.channel atau YouTube kami di Ahlan TV Channel. So, what are you waiting for? Ahlan TV Holiday Competition. Liburan. Stay kreatif.